Eh, gundal gandul, si gundal gandul Tul, tul, tul Eh, penyanyinya palenya gundul Joget, joget ngutin ya Kepian gorengan, gimana mau balik? Ngopi, ngopi, ngopi Tapi nih kopi buat saya, masih banget Bang nih udah ngapain aja ngopi ntar tambah mudah ya share aja halo belum ngerokok aja deh ini gimana nih sebenarnya ada apa ya belum mbak dua tiga sebenarnya masalah okay. yang pertama keponak nanti masih butet butet mau udah <laughs> panjang kau <laughs> nah, nah, enggak akan bisa Emang dia dari kemarin <laughs> butet mulu nih oh, Bu. yang butet yang dia kan, mana gua ada. kita calon kalau dia sumpah jadi nih, Udah ada calon. kita ini dan nih aku sih. Gue kayaknya ditemuin, kagak ada, kayaknya di salah lor RT di Kampung belak Blor Bulu, kan? Ada nyambung. Lu ada cukup, orang cukup kali ini raja, ngomong diam bisik-bisik, mah, Tapi gini juga sih, sebenarnya sepertinya... dia <laughs> ya, juga juga masih Seriga gimana-manya belakang. Dia, dia ada aspek, pengen hmm. tau lu. kan butuh modal kan. Ini mau banget dia udah siapa. Apanya jangan dia yang ngorong pisang saya. E, ya? di. Itu, hmm, lu tadi kebon dia, kakak? Maaf, ya. kebon dia. Lu ini, lu dalam. Dia kan aneh, pisang-pisang. Ya, pisang. Lu kedebon dia gak? Edah, the... Dari tadi saya ke situ baik. Tapi mana-mana. Pisang hilang pisangnya nih hilang. Yeah. tadi sebelumnya kebun saya ini siapa ilang? bisa. bu pisang tahu <cười> kan pisang, pisang, pisang. Eh, oh bisa. hilang, hilang. Emang bisa hilang ya? nah itu nyambung ngakar deh. tadi lagi. kan sepanjang jalan. kamu bisa hilang? kayak pun bingung ini, mana udah di DPN, ya kan? di DPN udah dimakan. lu yang ini. Uyang nih. Ya kagak. Bilang kagak, Cang. Kagak, kagak. dia. Gimana kalau ngomong benar, Kak? Ogus ke Bung Bode kira tapi benar buat dia ya. Jujur deh ya, kalau bacanya. Nah. Ya. Nah, terus gimana nih? Apalagi yang kedua e itu, Cang, tapi tadi gua buat ada kebun Yang hmm. ada pisang kali ya. Gue ambil sebatang, mah. Nah, kan lu pada kiri, lu pasangnya gigi, ya? Mari saya kasih sebulan 30 puluh oh, pohon. Ya, nah, tua-tua ambil, sangga ini apa sih? Lu Babe juki, kan? Oh iya, tuh, bang, bagua, bang, jag, bang, Ya, udah dijual, lah, lah, lah. ya, di channel aja, ya? Oke, lu bayar ntar, lu gantiin, lu sebentar aja ganti ini ya nah itu apa gimana? ya itu sebenernya itu sebagian keuntungan mau dibuat ini nih cari calonnya kawin, nih hmm, ya, jangan ditanyain nih kenapa ya? bener-bener Cak nanyain ya udah jangan aku, nanya -nanya. Dia dia apa mau kemarin dia? ya ngomong-ngomong dia, dia sebenarnya mau kawin apa mau ngolong pisang ini dia coba aja Cak ajatan kita bikin ajatan buat calon lu nih hubungan eh. ya, kawal tak bawa cewek lo Dan jangan buat ngajak ke bioskop ne. bisa lu pakai mau begini. Hmm. Lupa Nah tuh tuh. Janda. Janda. Oh, itu Lu punya janda. Lu punya janda. begini Dan dan saya mah. Nah, capek deh abang, eh, nah, ada kucing Ada, nah, emang tuh emang dia beneran ya, ya. nih. mau ada jak? ada anak lima, anaknya lima, lima, lima, lima, lima, anaknya lima, Iya, orang sabar. Bah Yelok. Oh, oh bagus. Oh. Oh, mau gak? mau enggak? Mau digenangin oh. dia sama ya, Reza. Ganti enggak? Ya, tapi <tuk> penting ganti pisang lo nanti kalau udah atur kan, ya. Iya, pasti dah. Lo ganti ya pisang, gantiin. Lo kesari satu. lu ini ambil enggak kasih dia tipnya. Oh. pisang udah gua bilang. Anak dia. Eh, nyambung ke mana? gua gak pake lu. Juki gimana buat jadi Juki? Kan nah, dia udah gak ada orang tua. ya lagi Juki orang yang paling ditua ini nah, ah. dari keluarga dia. Tuju enggak kalau saya kenalin sama janda anak lima? Iya, kalau gue mater cerah dia nih. Iya. Dia mau apa kagak? Tuh, nah eh, tuh perempuan mau enggak sama dia? Itu doang. Ya kalau dia mau bagi Juki orangnya gimana anak, ya? Enggak kan. ada konek. lu mau enggak? Kenalin lu sama dia. Oh iya tadi dia ngomong ya, janda iya. anak lima kan? Anak, anak lima. Dia kan? mau enggak? Iya. Mau. Empat oh, kali ini kan. lu, nah, gitu ya. lu gak mau? Gue mau kasih sumar nih, biar rumah tambah lagi Jangan lu mah yang benar aja Bang lu, tapi mau ngambil nama janda kan? Kagak, gue perawat, gadis e Perawat, perawat kan, kan. Perawat, perawa, gadis, gadis Ada habisnya kalau ngegena uh, Gapak? Iya be Nah ini kan bimbing ya, gua Ini? Ay, ini fotonya uh -huh itu di dalam lagi. Malu, Cang. tuh uh, tua banget masih muda, Cang. Ini bini. bini. Ininya dia. Jangan jelasin tuh, Cang. Huh. Huh. Oh, bini. <laughs> oh. oh, Ngomong oh, sih. Uh. Enggak, gua kira ini ada apa gitu. Itu masalah hmm. ini Roja kebonian tuh pada habis. Ya Sari udah. sebatang pohon, sebatang sebatang dia, dia. sekarang itu kalau lu rondain gudiak lu ya lu pantok sekarang mau saya rondain apa nah, yang udah udah orang ambil itu yang itu tega banget itu orang ya. lu, lu sama masyarakat siapa masyarakat aja Madi jalan sama siapa aja eh bukata. gua belum ngopi dari tadi lu lu jalannya sama siapa Hah? lu jalannya sama siapa Neng nah, ngopi nih kopi oh, kopi ha sama siapa lu jalan tadi sama siapa ya oh mau dong si apa sih namanya si bago oh si bago si bago deh iya iya kasih telo iya bec bago teman-teman ah. tongrong aneh be ya, ya. Hmm. Jadi, jadi gini kanan? udah be bang mar lo juga udah kan apa namanya saya juga udah biasanya saya udah tutup lah mm -hmm. udah saya nggak mau mempermasalahin masalah pisang mm -hmm. ah. saya udah ikhlas tidak indo sekarang ini kan udah bulan sawal nih Nah, ini si Buden juga Rencananya memang belum sama. Pengen buat kawin nah. Ya, udah, sekarang kita fokus ke kawin aja. iya, nah, jadi gitu. Kalau ya. dia kalau emang bener jadi, hmm. jadi ada jodohnya. iya pisang dah, lu siap-siap, siap-siap, siap-siap ya, kan? Nggak, ya. bener, nah lu apa kek? Satu wajah tuh dia. Ya, gua ituin sewain. No, no, dong, odong. Ooh, -odong. Nah. odong, odong, lu. Odong, -odong gua sewain. Odeon, buat besan, odong, odong. -odong bauan lokbaaya kodong-kodong mau buat besan buat itu petasan mulu itu beh, di depan gua enggak ngomong petasan besan odong kodong. mm -mm. oh. naik kodong-odong mau udah ini naik delman Oh, yang ini. Delman, Be. Bukan itu. Ya, ini kan Delman. Terus dibilang Delman dari tadi. Nah, kan... tuh. tapi <risi> <susuk> <Bapakai> budak nih. <susuk> Budak-budak. Bude bilang budak. <susuk> <susuk> <susuk> oh, Delma, <dia> Delman <susuk> ya, Delman. Nah, iya. Ayo, udah deh. Gini aja deh. Gue soalnya gue juga Delman. kita jangkut Ya, kita mau ngajak wandangan ini. Ntar aja deh. Gue juga lagi <susuk> angkat. Aduh sama Bukan ini, apalagi kita ini Dompet kayak ibu. ini, saringan ikan <tuk> Ya udah, yeah. yeah. yeah, yeah, oh. okay, kalau gitu gue, Eh ntar dulu hmm. Ini saya minta waktu nih, nah. maksudnya Apal minggu besok nih ntar saya hubungin yang janda itu yang benar saya Gini aja, lu hubungin aja tuh janda yeah. Ntar lu minta fotonya gini gitu Oke okay, ya, minta fotonya, yeah. ya Ya enggak? Eh. Ya. Nah, entar, mau enggak? Tuh mau enggak? T Apaan? Itu mau malu kan tadi? Ah. Iya, malu ah begini ya udah. Ya udah gitu, ntar kalau emang dia mau, lu ke rumah gua. Kampu, ya, kabar kan kita ngobrolin dah tuh. Oh, Kopi ya. belum lu be? Iya, <Gumptu> emang <gumptu> malu. Usah buru-buru gitu. Gara gara kasih konakan <Gumptu> ya deh. <Gumptu> yeah. Iya ya ya udah kasih ya tapi kelar nih udah nih kelompoknya dia udah balik, balik gua ya bisa bisa juga ini. ya udah ya. ini budak nggak diajak ya biarin ya udah dia mah lagi nyari gorengan udah lo sini gua kasih syarat ini udah siap apa syarat gua kasih. Wei supaya cewek-cewek mau sama lu. Korek-korek korek. Ya udah ya. ini kopi Kang nih Tes deh kopimu. Susu, susu. Eh iya ada yang ke jalan. Apa lagi dah? Kopi dibawa aja ya. Emban <tuk> ya, ngopi yaudah, lu yaudah. di luar. Kopi ngerokok. apa ya. Rojak sama. ya mari ke dalam. Disuruh rojak tahu enggak balik lagi tuh. Oh, Onon dia aku mau nemuin calon lu. Kalau tanah? Calon Calon Ya lu telur, kamu punya telur, kamu punya telur, kamu sering mandi apa punya telur, kamu kebangetan Eh, kamu punya telur, kamu punya gorengan kamu punya telur, kamu punya telur, kamu punya telur, kamu gua oh, ngapuk lah yuk deh Assalamualaikum Waalaikumsalam ada aja masalah Dapat tapet ta pasangan giginya ompong, nyebring ngasak ngeglosok